agak miring kak, iya dibantu ya. Biar terbaca, itulah tadi kawan, video pendek dimana disitu ada panis Riau, panis Riau, jadi pan ya, Partai Amanat Nasional. Partai Pan, piye kijal, kok bisa begini? Memang Pan ini bingung, Pan ini mau kemana? Ya kalau saya lihat suara Pan ini semakin setiap pemilu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Apalagi 2024 nanti ini Pan sebagian lari-lari ke Partai Umat, karena di situ ada Pak Men Rais. Ya, belum lagi ada P3 akar rumput mendukung Pak Anies P3 akar rumput, Golkar akar rumput, PAN akar rumput, habis sudah ini Ini kalau partai-partai ini tidak mengikuti akar rumput, eh kehilangan suara 2004, Eh 2004, kehilangan suara Satu-satunya cara untuk mempertahankan suara partai tersebut adalah bergabung ke Pak Anies mendukung Partai Koalisi Indonesia Perubahan atau Kib yang di sana sudah ada Nasdem sudah ada Demokrat sudah ada PKS. Nah sisa nunggu ini Golkar Pan P 3 Ya kalau tidak mendukung Pak Anies habis suara rumput habis. Saya kira akan berkurang drastis. Ini ini dilema kawannya karena Pak Anies ini semakin di, di dihalang-halangi. Pendukungnya semakin bertambah. Nah, itu kawan. Salam perubahan. Anies Aceh berempat. Baikkan videonya kawan.